Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Kali -teman, ini Saya Begok suka Mau berangkat mancing lagi ya Teman-teman Nah ini bersama teman-teman Sekarang Empat teman Empat orang sama saya Kemarin kan hanya berdua ya teman, teman di lokasi yang tetap ya karena pelautnya ya ada di sini jadi ya tetap ada di sini nah, dan nanti dari spot di pinggir-pinggir gunung saja ini nggak usah nengah-nengah karena cuacanya buruk ya teman-teman nah, ini persiapan berangkat ya. Oke, kita lanjut aja. Ya. Kapok mau kapan, we? Kapok mau kapan, Kapok mau kapan? Eh? Di cair cleanse it. This is yellow. It can be red. Jane. She's yellow. biru Это белок. А. Это белок. О, вот что. Как ути? Так Ya, ini kayaknya lagi ini ya. Ih, oke, ya. Ini dilakukan, ini ya. Nah, ini udah dulu udah dulu udah dulu, udah dulu. Nah, kene lagi bersantai nih ya. Oke. Okay. Jangan ganggu dulu. Eh, eh, eh. Eh. Apa iki? Penampakan iki. Sak piring, rong piring, telung piring. Eh, oh, bisa nyambel gitu pokoknya. Sambel kemangi, yang pedas. Kemangi rasa toleh toleh. Tonggo liwat, cewek. Hahaha. Wah, Iki hati sama deh tongkol Iki. Mati mak, ya ampun. Hai, hai, hai, jangan hai, iki hai, hai, hai, hai, hai, kenceng kencang, ya, saya oh. kencang harusnya nah, Wah, ah, ini ada karapu ini ya, ada karapu, nah, ini varung saya dan saya kalau di sini namanya, Nggak tahu kalau di sana apa ini. <tuk tangan> oh ya. <girly> ah, papan. Ya ya ah. <tuk tangan> oh, <genjal>, <tuk> tak <tangan> oh kinjal ginjal sampe mancal-mancal. Oh, yo, yo, yo, umum. <laughs> Ayo, aku <tuk> kapal selam gua kono meneng. Eh, cepo kelau. Kapal selam meneng. Oh, oh, ini kapal selam bertaring panjang. Oh, babon. Babon. Walah, babon. Oh, pukut. Saya brot-brot. Hmm, pukut. Pukut kawan. Pukut. Nah. Heh. <tuk> Mantap. Satu piring. kenapa, kawan? Nah, ada penampakan? Belum. Nah, ini pelepasan. Mana gambarnya? Kelawu abu-abu. Apa kapal selam? <laughs> Ya. Oh, kapal selam bergigit acamah penghabis itu pancing-pancing itu. Ah. Mana pernah? Ah, itu? Waduh. Dua. Ah, itu. Ya. Ini kenapa? Ah, itu teman Wah, mantap. Double strike. Rotan jodanan. Huh, Uh, ada kelawanan apa ini? Oh. track tuh apa ini penampakannya ini oh, keroncal- keroncal nih oh, track, ya Wow merah merona tuh Wow, ikan apa ini? Oke, oke, mantap. Oke. Los. penampakannya. penapakannya. Kayak apa? Uh, uh, keroncal-keroncal Ayo. Ini pakai umpan sungut cumi ini ya. Dan ini sama udang ini. Lebih banyak kecil-kecil kan? ya sabar aja belum dapat yang besar. Yang penting setrek. Wah, Wah apa itu? Ngelintir. Ya oh, ampun, oh. Niku. Mantap bos. Oke, mantap bos. Oke satu piring, sambil goreng ikan ya, teman. Eh, serunya mancing di laut. Nih nasinya. Nah ini ikannya. Nah, es. Makan sederhana aja, yang penting kenyang apa ini, saudara? Nah, ini nih, uh terlepas Eh sambil menunggu setrek, tinggal masak dulu. Ini namanya ikan air asin. Di lokasi pantai atau laut banyak itu alas Purwo itu yang mau jalan-jalan ke alas Purwo lewat darat juga bisa lewat laut juga bisa ya, teman eh tinggal masak dulu Kebersamaan makan, eh, nah, tangga mantap, es kurang asin. Jokarinya hidup aja, nih, eh, stop, terus yes. petengnya warna kelanjur trek ten, lagi Oh engkau lagi strek kenapa ini ada perlawanan sedikit, ya, yeah, ternyata ikan in the buntal. Wow, mantap itu, bah Buntal babon bisa dimasak langsung ini, mantap. Tergulungan, wow. teman-teman. dan semoga dengar-dengar teman-teman semuanya tugas bisa semakin lancar dan semakin sukses amin